karena itu? hijau jauh. Nah, nggak boleh makan permen banyak, perutnya. permen. permen lagi permen lagi. Hmm. Simpen awuh perutnya Ini awuh ini auh. Udah ya simpan, Simpen ya nah, Buat sore Gak boleh banyak-banyak mempermennya auh perutnya Atau kenapa dibuka lagi Hmm